Oke guys pembantu saya kelaparan ini pembantu saya ini rajin sekali guys dia sering bersih-bersih nyapu nyuci pakaian dan yang paling spesial itu guys dia ini sering sekali yang namanya bisa skillnya itu lebih tinggi dari skill apapun ialah jilat-jilat dan garuk-garuk Ini yang spesial dari pembantu saya, ini guys. Hai, hai, dan mencium-cium hmm. hmm. ya karena dia hari ini hai, rajin kita kasih makan dulu guys bantu saya ini, ayo sini. Halo guys, assalamualaikum. Buka puasa guys. Baik, teman-teman. Saya sudah beli hmm, minuman, kolak, satu. Nah, itu pasti tadi Ini harganya Rp6.000. Terus, ini tadi, ini jauh-jauh isinya, katanya isinya si apa ini saya pisang atau apa ya? Eh. Dan ini pilsang bonus dari Tadi namanya pilsang bonus Harganya 6.000 juga guys Oh ini, ini yang 100.000 Ini harganya Oh ini 6.000 itu Oke, okay, ini 6.000 Ini harganya 5.000 dan juga saya beli satu somai 5000 Baik kita buka guys Dengan minuman hmm. yang manis dulu guys Biarlah olah yang kita beli tadi guys Sebelum itu kita berdoa dulu guys Ya sudah cuci tangan ya Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ala taqsaum itu Wabuqah aman Selamat Hmm. Pas puasa hari kedua Saya minum kolak juga Tapi kolaknya itu rasanya Lebih enak yang Ini daripada yang saya beli okay mengegup pari kalian apa sih saat buku pari kalau saya suka sekali dengan yang manis-manis seperti kamu kebajikan saya ini sedikit manja jadi dia nah", nah, ikutan gitu mari kita lanjut makan yang ini tadi guys, dia sering nyata dan sering gigit buka teks, dikatkan ya guys ayo yang mana siap cip cip tadilah cip siapa tempat dia yang kumakan oh ini guys pisang krismi ya guys, kalian tahu ya Hmm. datang lagi guys aduh guys isinya ada dua guys ini ada dua ini apa sih yang ah namanya dupenangnya saya mau dulu guys jadi bau ini rasanya Hmm. Hmm. rasa pisangnya itu agak sedikit menghilang kenapa? apa ini? Yang di atas ini harus nah. ini. mau? seperti ini misalnya masih mudah, jadi gak terlalu manis gitu lumayan yang jangan lupa namanya Jauh -jauh. Nggak, lagi guys nah lihat, ada lagi isinya ada empat satu, dua, tiga, empat sini sendiri <laughs> kenapa saya beli? oke, ini agak sedikit Oke, ini bentuknya guys, Luka kita dulu sini. oh, orangnya guys? oke langsung makan. hmm, agak hmm. enak. manisnya tuh. baru dengan ide itu telur somai. Oke. Dan somai hmm. okay. di sini campur ada apa ini? Ah, telur kenanya, lupa ya? Ini ya somai. Baru-baru. Kalau beli somai itu biasanya dia sih potong-potong ini mamongnya. Untuk konten Hari keempat Sukses kita melaksanakan puasa hari ini Alhamdulillah Kita retalkan semua harga yang Makanan saya beli tadi Berapa sih Dari yang pertama Jadi Harganya Rp6.000 rp 5000 11000 pisang 11.000. Ditotalkan jadi dua. Ini menjadi Ibu ditambah itu adalah 16.000. ditotalkan sama ini Rp16.000 ditambah ini 6.000. 16.000 adalah 21. 22. Oke, jadi totalnya 22 guys nantinya di bulan puasa ini pastinya kita banyak sekali membeli jajanan untuk buka dibanding hari-hari lain saya akan mencoba sampai akhir bikin konten konten ini dari puasa hari ketiga sampai seterusnya jadi dari puasa, dari sahur, ada kontennya guys Sampai akhir nanti, akhir kita menjambut kemenangan Kita melakukan sesuatu yang kita inginkan Tapi jangan lupakan untuk sholat Itu hal yang paling penting Oleh karena itu, saya sholat dulu Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tidak ada yang butuh, setelah ini Terima kasih